dia Salim bukan Abang Pali Abang Pali tu menantu tok ketua lima tahun nak keluar kita tu ntara macam ni kau oh, mana lah tadi yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK Anak berkulit saya harap semuanya dalam keadaan sehat Pastinya cuy ya Seperti biasa saya cakap Jangan lupa basuh tangan Cuci tangan Dan selalu jaga SOP cuy Jaga kesehatan pastinya cuy ya Oke cuy kali ini kita akan membuat lagi konten ngakak plus cuy ya Ngakak plus yang mana kita akan mereaksi video-video yang di luar dari video Youtube Ya contoh di TikTok, Facebook Bisa jadi cuy ya Di Twitter Ataupun di Kita ambilnya di uh, Yang dikirimkan teman di Instagram cuy ya Oke dan 100% 100 kali ini kita akan mengambil video dari tiktok cuy ya dari tiktok sebenarnya banyak banget video-video yang dikirimkan oleh teman kita cuy tapi saya pilih ya yang mana yang belum saya tengok dan yang sudah saya tengok gitu cuy oke kalau korang ingin melihat beberapa video-video ngakak plus korang bisa klik link yang ada di atas sini cuy ya Oke, tanpa berlama-lama lagi, cuy. Kalau memang suka dengan video ini, silahkan di like, di share, ke sosial media yang kalian punya. Kalau nggak suka, dislike aja dan jangan lupa subscribe-nya, cuy. Ya, oke, dan jom kita tengok videonya. Oke, cuy, videonya udah siap ini, cuy. Ya, di sini saya sudah mengumpulkan beberapa yang akan kita lihat, tapi kita lihat durasi saja, cuy. Ya, kalau durasinya terlalu panjang, mungkin uh, kita lanjut lagi ke video selanjutnya, gitu ya. Dan karena ini ngakak plus, langsung aja, cuy. Ya, video yang pertama. Oke, 3, 2, 1 2 kali oh, video dari apa? Ini. 16 lah nah, Ini bukan Aziz Iya kan? Tapi film yang mana ini? 2 kali 5 bang? Tadi pak dengar, abang kata 2 5 16 Hei, iya kak bilang 2 kali 5 16 Lila tanya 5 ke 2 kali 8 Dua kali lima Oh, dua kali lima, sepuluh Abah ingat dia lah tanya dua kali lapa Alah, Abah ini bodoh lah oh, Alah, <laughs> <laughs> Abah ini bodoh lah <laughs> Kita ulang, gue belum fokus tadi, Jay ya Saya perhatiin oh ternyata ini Apa, asis satar, Jay Abah, dua ya. 16 lah. <laughs> Kodim bisa 16 zie. Ya? 2 kali 5 berapa bang? Hmm, 10. Di bisa dengar abang kata 2 kali 5 16. Hei, siul Kak apa bilang 2, 2, kali 2 kali 5 8. 16? Leila tanya 2 kali 5 ke 2 kali 8? 2 kali. 5. Oh salah dengar. Oh eh. 2 kali 5 10. Abang ingat Leila tanya 2 kali 8. Allah abang ni bodoh ya? lah. <laughs> Udah. Abang Allah, aba ini bodoh lah. Kalau Kuranto ini film apa? Bisa komentar di bawah aja ya. Saya enggak tahu ini, Ji. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Oke, 3 2 1. Gue udah fokus dengerin cuy Ternyata jeritannya <laughs> Kita ulang ya. terlihat komentar ya okay, ini komentar yang paling teratas ceritanya itu loh Ariana Grande langsung fancy Ariana Grande langsung pensiun oke oke menurut saya ini lucu ini menurut saya lucu oke tiga dua satu Setahun yang lagi virus sekarang cuy ya di Indonesia Enggak tahu kalau di Malaysia Nadanya gak masuk gitu ya Nadanya gak masuk Artikulasi juga Astagfirullahaladzim Enggak tau ini Asli orang mana dia ini? Di aku, di kamu. <laughs> udah, udah, udah. Kita lihat komentar cuy. Biasanya komentar tuh lawa-lawa, cuy. Oke, ini komentar paling teratas, cuy. Ya, suara udah bagus gitu ya, artikulasi juga jelas gitu ya, pemilihan nada sudah pas gitu ya, pas banget gitu ya. Tinggal amukan warga sekitar yang belum. <laughs> Lah, yang komentar <laughs> ini ada juga yang berkomentar, "Cuy, ya, <laughs> judul lagu ya, tajuk lagu gitu, rumit." <laughs> Oke okay, langsung aja ke video selanjutnya cuy, Aduh simpel banget tapi gak, gak banget yang komentar tadi cuy oke, okay. <coughs> video apa ini? Apa itu besar banget suaranya kok kaget gitu? Oh kucing Memang kucing kayak gitu ya Cepat banget pergerakannya cuy Apalagi kalau di main-main seperti itu cuy Oke kita lihat komentar di sini Siapa tuh ada yang ngakak cuy Kucing anjing Kucing berubah nama Oke Oke, 3, 2, 1... ngerjain temannya gitu Cee tapi yang satu ini asli gitu ya itu bukan kaleng biasa gitu <tuk> <tuk> <tuk> bener-bener dia gak sadar Cee <tuk> Berikut adalah cara mematikan karir teman sendiri. <laughs> ini kan video-video dari luar, cuy, ya, luar negara. Kok yang komentar di sini kebanyakan orang Indonesia? Oke, okay, video selanjutnya, cuy. Apa ini? Oh. With a baddie, mmm, she calm, so I add her to the tally. Oh shit! Okay, here we go. Like, nah, no, I ain't never been with a baddie. With baddie, she calm, so I add her to the tally. Yes. Wow! But I'm calling try send me that. ini dia beneran itu. Oh dia beneran cuy Ini makeupnya yang GG sih menurut saya cuy Wow Oke okay, okay, okay, okay, okay, okay. okay, berkualitas sih Oke okay, kita lanjut ke video selanjutnya cuy Ini di tag nama saya juga cuy ya 3 2 Kanan kiri kanan kiri putar-putar babi <laughs> Sorry. Tolong. Apa? Putar-putar. Kanan kiri kanan kiri putar-putar babi. <laughs> Sorry. Tali. Ini lantai ini, cuy. Okay, Oke, next video selanjutnya. Kembali. Abang nak apa balik ke? Tadi abang suruh tunggu kat rumah aje. So, oh, bila lah kelingan kau ni nak dengar? Eh, bang, semua kena bayar bang. Mana ada free. Kalau abang nak, saya pergi beli kejaplah. Tapi pun banyak, Pak Nak. Tapi Oh, pekak. Ya, pekak. Tambah sikit bang eh sebab saya tak ada motor, saya kena naik bas. Aku cakap dengan kau. <laughs> oh, ini. Eh, uh, siapa? Cheap man, cheap man dia ni, si. Kau cakap ke budak tu semua dia balik. Eh, rumah dia belakang ni je. Bukan dekat Melaka. Duduk. Eh, musiluk. Aku duduk, duduk Duduk ada, ada, ada, ada, ada Apa yang ada, aku nak kemana? Uh, ambil sendok Aku bukan suka ambil sendok Aku duduk sini, sini Eh, kan dia diantau kampung Siapa? Kali bini-bini Menyesal lah. Lucu ya, kalau kita tengok Cuman, apa uh, Marah gitu ya Nama lelaki dia, Salim. Bukan Abang Pali. Abang Pali tu menantu Tok Ketua. Lima tahun laku dalam percara. Tak sencara macam ni. Manalah Salim. Salim! Gua penasaran lagi, Ji. Gua enggak apa perasaan tadi, Ji. Kita ulang. Kau dah suruh putih balik? Nah, abang nak apa balik ke? Abang tapi balik je Kalau Abang ya. balik So, oh, bila lah selingan kau nak? Eh, bang, semua kena bayar bang Mana ada free? Kalau Abang nak, saya pergi beli kejap lah Tapi berbanyak Abang nak Tapi lambat sikit Bang eh Sebab saya tak ada motor Saya kena naik bus Aku cakap ni kau cakap ke budak tu, semua dia balik? Eh, rumah dia belakang ni je Bukan dekat belakang Aku duduk! Emosi, emosi Aku duduk, duduk Aku duduk, ada, ada, ada, ada Apa yang ada? Aku nak ke mana? Am ambil sendok! Aku bukan suka Ambil sendok! Kau duduk sini! Sini! Eh, kan dia hantar kampung! Siapa?! Salim punya bini! Oh, <tuk> salim punya bini! Eh, Abang! Uh, nama laki dia, Salim! Bukan Abang Pali! Abang Pali tu, menantu Tok Ketua! Lim, Lima tahun! Laku dalam percara! Tak mencara macam ni! Semua orang manalah, Salim! Salam! Salam! lima puluh kali ulang tengok masih gelak sampai keluar air mata gitu bener banget biar kita te tengok ini sampai 100 kali pun tetap bakalan ngakak gitu sih ini ada yang komentar sih lima tahun dalam penjara tak sengsara macam ni lima tahun dalam penjara baru kali ini dia sengsara gitu Oke, kita lanjut ke video yang berikut. <tuh> Waduh Assalamuala... Paji Bolot. Ini ada teman-teman yang Tek nama saya di sini Paji Bolot. Wah, ini adalah salah satu uh, favorit saya, komedian favorit saya di Indonesia, cuy. Paji Bolot dan dia karakternya peka juga, cuy. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada masyarakat yang berbahaya Bahagia Bahagia Masyarakat yang berbahaya Bahagia Bukan bahaya Masyarakat berbahaya Berbahagia Berbahagia Bapak dua, ibu dua <laughs> Bapak, Bapak Bapak, Bapak Bapak, Bukan Bapak dua, ibu dua <laughs> Bapak dua, ibu dua Tuan-tuan <laughs> ya Puan-puan, tuan-tuan <laughs> Bapak dua, Ibu dua gitu maksudnya. baca tulisan kali, Bapak. Bapak Bapak Bapak, bapak, bapak, ya oh. bapak, bapak Ibu Ibu, dan Bapak dua, Ibu 2 Kan Bapak Bapaknya banyak, cuma dua. dua. <tuk> <tuk> <tuk> Oke okay, sih. Oke okay, oke okay. Mungkin itu aja yang terakhir cuy ya Aduh Oke okay, cuy mungkin sampai di sini dulu ya video ngakak plus kita kali ini cuy ya Karena <tuh> Oke okay, cuy mungkin sampai di sini dulu ya video kali ini cuy Karena kepala saya pening banget sumpah Aduh pening banget <tuh> Kalau lihat hal-hal yang seperti ini cuy Beda Beda ngakaknya cuy Beda karena beda ngangkatnya itu bercampur-campur gitu ya Gak ada spasinya kalau kita tengok-tengok hal seperti ini cuy Dan sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang tag nama saya di tiktok ya Dan jangan lupa follow tiktok saya cuy Dan bisa orang bagikan video-video macam ini cuy Masih banyak video-video yang teman-teman tag nama saya atau kirimkan kepada saya Yang belum saya react cuy, tapi insyaallah saya akan buat ini lagi cuy ya saya akan buat lagi video-video seperti ini kalau memang banyak yang suka saya buat video ini karena video yang kemarin kita buat itu sudah mencapai seribu like, makanya saya mau buat video seperti ini lagi cuy ya jadi kalau memang kalian masih suka saya membuat video-video seperti ini bisa bantu like-nya dan komentar di bawah